Allah rahmani rahim, wamilah, <tallam inna> lanikus tengah saking, kok moro-moro milah, nongwar patui, ya kau asma, ira arut karena di kening arut nasi roti hati neng narik wong siji, perwakitan korea dalam waktu kang parak semen kepingin neka ngepacar sambil jalan lugo kat toko-toko itu itu, itu supaya jarak dekat ke gelembeku. Caranya kayak faktor wong konuli sozio al asma yang asma. Asma asma sing citra yang lagi. Fikit Atin bin Akari. Yang dalam saat potong sonot bekas pakaiannya. Akati. saman tulisi Wilailah beren dalam dua malam Jumat. Awasal to malam sabtu, Ahad malam Ahad di wetok wetok di tani ini samen kok mulai mule Lu mau sampai setahun kak toko toko pake ane simpen pake ane ki samen cukuk samen tuh ngani ki tulisi ki muar muar tekong wanjek al nda ha kit aha mu nda te ha kit ah. Panti laktasi roknya ini sumbu nih lampu, ngerti sumbu ya, Bia nih lampu, itu gak ke listrik ini ke ya, biaya lo nak terus tiga sumbu, sumbu nih itu toko pakaian-pakaian, biaya pakaian saja plastik kabel jangan nih, disumet ya sampai esok, biaya nih ngaji, nak pondok tangji pakai ngono gua ya. ngebaik lagi saya ini tahun 60-an tiga nek amasunggune ngono pirang-pirang. Kojo ngono restrict piye niku. Nek iki ya lampu fatilah, lampu tapi tati sirot Zaitin ta kalenggo. Iben kang bagus wangunnya wani ya bagus kang kote. Makraq lan maca jero alihan. Ing ngatasé kit ahl. Alkasang dowo k seluruh Fa inna sa temene Ahadin ya'ti teko Ahadin Lailatul Layla ta kamar syari'an hari cepat cepet teko-teko besok bojo saman sing minggat ka teko-teko Wa billahi rafid hidayah dayah naridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh